Halo kawan, kawan balik lagi dengan Yubi, bareng Thomas lagi di sini. Kali ini kita bakal cobai kostum room Nusantara Project versi 4.0.1 Surabaya dengan Android 12 di Xiaomi Redmi Note 5 Pro. Kita bakal masuk recovery dulu dengan menekan tombol power bersama dengan volume atas. pertama kali kita harus wipe data dulu. Kayak yang di video ya, jangan centang internal bila custom room sudah kamu masukkan ke internal sebenarnya kita harus update TWR nya ke versi paling baru namun karena di hp saya tidak bisa mengupdate TWR nya jadi kita tinggal install aja dengan TWR yang tersedia langsung aja kita klik install dan cari di mana kamu meletakkan filenya bila sudah ketemu langsung klik dan swipe seperti yang ada di video Karena ini versi vanilla, kita perlu menginstall Google aplikasi. Kalau kamu sudah download yang include Google aplikasi, kamu bisa skip step ini biar lebih optimal. Kita bakal install Magic juga di sini. Saya pakai Magic versi 23 Nah, bila sudah selesai, langsung aja kita reboot seperti yang ada di video. oke okay, kita sudah berhasil memasang custom ya sekarang kita bakal review di awal kita bakal langsung menemukan device kita terkunci karena ada book encryption di broken tapi jangan khawatir karena passwordnya itu adalah password sebelum kamu install custom room ini oke okay, jadi ini adalah layar awalnya lalu ini aplikasi yang ada di dalamnya untuk memori yang dipakai sistem ada sedikit book atau memang pengaturan yang begini. Jadi kalau kita masukkan SD card, sistem dan dokumen akan terpisah dan bila dilepas SD card-nya sistem dan dokumen bakal menyatu. Untuk pemakaiannya sendiri cukup besar ya, untuk Android 12 yaitu 9,1 GB. Sementara untuk RAMnya sangat lega ya, karena cuma terpakai 1,5 GB dengan detail seperti ini. fungsinya cuma ada satu fitur baru yang ditambahkan di kostum room ini yaitu game space fungsinya itu kayak mendisable beberapa aktivitas yang dapat mengganggu kita saat bermain game kayak mematikan kecerahan otomatis mematikan notifikasi dan lain-lain untuk fitur lainnya masih sama aja ya dengan kostum room lain silahkan kamu simak aja di video ini yang udah saya percepat Ada sedikit kejanggalan di status bar, di mana kalau kita matikan jaringan data dan wi kita sama sekali tidak akan bisa melihat berapa bar jaringan yang kita terima. Namun kita masih bisa melakukan cek pulsa dan paket di Dial. Seperti kostumku Android 12 yang lain, kostumku ini juga nggak punya pesan unlock ya. Sensor berfungsi dengan baik. Bisa kamu lihat di dalam video. Untuk sensor magnetik ini terjadi karena ada laptop di belakang itu, ya. Ini adalah hasil dua kali pengujian Antutu. Bisa dilihat di sini, ya. Antutunya berkurang sedikit pada pengujian kedua. Hasil dari pengujian rolling juga sangat bagus, ya. Bisa dilihat di grafik, hanya sedikit atau penurunan di kinerja ketika sudah menjalankan rolling test selama lebih dari 15 menit selanjutnya kita bakal coba menguji baterai drain -nya. kita akan memutar video youtube dengan pengaturan seperti ini oh ya, ini baterai yang saya gunakan bukan baterai original lagi jadi pengujian ini hanya untuk jadi patokan saja ya Dari hasil uji coba ini kita bisa melihat baterai yang awalnya 41% tinggal 37% untuk pemutaran video lebih kurang 6 menit dengan ya ada beberapa buffering yang terjadi. Di sini saya mencoba menginstal GCam dan hasilnya berhasil. Tapi ketika aplikasi dibuka aplikasinya pro close. Berarti kita nggak bisa langsung menginstal GCam untuk kostum room ini. Sekarang kita bakal coba iya aja multitaskingnya Seperti biasa, kita bakal bukai semua aplikasi dulu Oke okay, ini udah selesai Dan kita bakal lihat aja sisa RAMnya tinggal berapa Ya tinggal 390 MB lagi untuk hasil multitaskingnya saya mendapati bahwa kostum rom ini hanya akan menampung 3 aplikasi saja yang berjalan di background Selebihnya dari itu akan terjadi reload Untuk lebih jelasnya silahkan kamu lihat aja di video Di sini saya mencoba bermain PUBG M dan mengatur grafik ke HD High. Di dalam ingamenya sama sekali tidak menemukan adanya frame drop Bisa kamu lihat sendiri dalam video ini Untuk lebih jelasnya lagi, saya melakukan uji coba dengan membuka semua aplikasi. Dan menyisakan RAM 600 MB, lalu menjalankan PUBG M dengan pengaturan yang sama ya, dan hasilnya saya mendapati sedikit frame drop seperti yang di video. Di sini saya juga mencoba beralih ke aplikasi lain, kemudian kembali lagi ke PUBG M. Bisa dilihat bahwa kita tidak perlu reload aplikasi PUBG M dan hal ini sesuai dengan pengujian multitasking tadi. Untuk book sendiri saya belum menemukan selain yang dibilang developernya. Jadi sampai sini saja ya, review kostum Romu Nusantara Project versi 40.1 Surabaya, Xiaomi Redmi Note 5 Pro, terima kasih telah menyimak, bye bye.